Ya, laki-laki 40 tahun ya. Dibawa ke emergency karena kecelakaan. Kecelakaan dan perdarahan Bahan yang bertahap. Ada tambah pucat dan nafasnya sesak. Hasil pemeriksaan darah Hb 5,8 ya. Kemudian golongan darah B resus positif. Jika tidak segera teratasi maka akan shock Shock hipofolemik banyak darah yang hilang di paha ya. oke urutan perjalanan spermatozoa itu dari yang pertama testis dulu ya testis, lalu kita ke epididemis dari epididymis baru ke friend baru ke ductus ejaculatorius, dan juga uretra, Jadi, itu urutannya ya Dutus ya, spermatik ducts, sperm trifle, ya. testis dan ductus ya. epididymis ductus different ductus duct Ini ditanya efisiensi jantung bertambah akibat dari mencik 70 tahun emergensi secak napas lemas Lemah, capek, distensi abdomen, ya. Bengkak kaki, PMH. Uh, serangan sesak nafas sudah berlangsung 1 tahun. Fisik sedikit, cyanosis, distensi leher. rangki pada basal kedua paru, kardiomegali, ya. Oh, ini khas gagal jantung, ya. Kemudian nadi 110 kali per menit, yellow positif, efek asites, edema di tungkai dan pretibia, tensi 115/110, ausen juga memang terbukti hali megali dan situs merata di kedua hari paru, ECG left axis deviation ya, uh, JBS, yaitu, terapi bedres, digitalis dan diuretik, jadi karena efek diuretiknya ini ya volume per bit yang harus di berkurang, ya. turunkan curah jantung. Tekanan diastolik secara langsung, ditentukan oleh resistensi peniferifer. Ya. Diastolik itu gaya balasan distensi vaskuler yang elastis atau resistensi peniferifer. Ya. Hormon hasil tespek itu positif oleh HCG ya. Ini, ya kan karyonik, gue nandutrokin Mas, ke area otak untuk jangka pendek, ingatan jangka pendek itu korteks prefrontal ya. The prefrontal. cortex is that it serves as a store of short term memory. Which of the following is true, but the its zone in a sarcomer unit. The sarcomer is the functional unit of the muscle cells. Differences in size, density, and distribution of thick and thin filament gives the muscle fibers a banded striated appearance. Jadi, this zone is the distance between the end of thin filament that extend from the opposite and z-disc of the same sarcomer. Benar ya. Eh? Lalu, its length is... Konstantu salah, dia berubah ya. Jadi A and C. Ya ini gambar strukturnya. the Sarcomer is the functional unit of the muscle cells. the Differences in size, density, and distribution of thick and thin filament. Ini gambarannya ya. Ini zona H. Oke. Okay. Gas exchange di traktratorius. Karena proses difusi, tentukan kecepatannya oleh faktor tekanan, ya. pressure, depend, sistem organ tubuh yang berperan langsung untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh adalah berinari, ya. ya, stabil, ya, perdarahan penyebab shock, jika kehilangan 15% darah, ya. Lebih dari 40% baru cukup berat Faktor ya. yang mempertahankan stabilitas alveoli itu surfaktan ya. It shows the importance of surfaktan, reduce the word breathing Which of the following is results of the stimulation parasympathic division, increase contraction of smooth muscle in the wall of digestive tract ya. Ini peran syarab otonom ya, persimpatis untuk di pencernaan ya. Oke, okay, which of the following a typical neuron has a resting membrane potential of about. bot? Ini teori ya, min 70 mili Jadi memang berguna asal potensial itu di sistem syarab. Exitable cells of the nervous system generate nervous impulse. Nervous impulse are the electrical signals by which neurons talk to one another dan to other cells of the body the nervous impulse is river To so, as the action, the action potential ya, ini ya gambaran grafiknya oke sistem tubuh manusia organ dikategorikan sebagai sistem atas kesamaan tujuan fungsinya kehilangan darah karena trauma menurunkan tekanan darah karena output akan mengurangi Freeload, ya. Mata bentuk bola tirongga orbita struktur yang banyak pembuluh darah itu koroid, ya. Ya, lapisan vaskuler Sklera untuk metabolisme organ mata, ya. Suplen nutrisi dan oksigen. Tentara di Indonesia, tugas perdemen di gunung pasir di Iran, yang mungkin pengantaran panasnya itu adalah radiasi, ya. Material matahari. Prinsip reseptor sensori untuk pernyataan di atas batang dan kerucut reseptor sensori peka rangsang cahaya tidak peka ya. terhadap mekanik itu prinsip spesifiknya. Kontrol hormonal siklus menstruasi siklus 28 hari ya negatif feedback FSH, LH dan GnRH. Ya. Ya. FSH, LH, GnRH. Ya. Jadi, jika sudah cukup di bawah, maka ada umpan balik yang di atas tidak perlu diproduksi lagi. Namun, jika kurang di bawah, yang atas akan menambah, ya. LH kurang, BNH akan meningkat. Atau FSA naik, akan turun. kotek asosiasi pada integrasi motivasi emosi dan ingatan, itu asosiasi limbik, ya. Ini, ya. Pubertas, hipotalamus, sensitif untuk produksi BNRH, ya. LH dan FSH ini hormon yang dikeluarkan hipofisis, ya. Bukan hipotalamus. Ya, ini ya. Hormon seksual, FSH, LH. Ya. Itu ciri sekunder. Oke, tipe reseptor paratiroid hormon itu membran, ya. Membran reseptor membrane reseptor melalui cyclic adenosine monophosphate. Ya. Oke, proses peningkatan suhu pada anak itu keluhan demam, batuk pileknya, infeksi saluran nafas atas. Itu hipotalamus mengubah serpoinya, Itu mekanisme respondingin in tubuh fase produksi panas meningkatnya. Aliran ke kulit jadinya peripheral Perpindahan panas dari internal tubuh ke kulit juga turun ya. ya ini mekanisme ada demamnya. Adanya infeksi atau yang menyebabkan neutrofil lepas, ya. endogen kirokin prostaglandin ya, ubah set point, respon dingin turunkan heat loss, naikkan produksi panas, ya. Bagian penting untuk atur distribusi darah ke sistem organ arteriol ya. ya ini ya. Enzim pencernaan yang ada di mulut itu petialin ya. Untuk menghasilkan amilase, digesti tepung ya. Kurva disosiasi oksihemoglobin dipengaruhi oleh tekanan oksigen ya. ya. Kurva ke kanan menyewakan, kurva ke kanan menyebabkan penurunan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Sehingga hemoglobin sulit berikatan dengan oksigen. Struktur kaput epididimis fungsinya untuk tempat penyimpanan sperma Ya kalau produksi sperma itu di testis Produksi fruktosa sperma itu vesikula seminalis Untuk prostaglandin ini fungsi dari vesikulas seminalis juga karena alkali ini fungsi dari prostat, ya. Oke, ini ya. Spermotility maturation. Metabolisme untuk serangkaian reaksi kimia. Yang muncul di dalam sel, uh, kebutuhan energi dan jenis reaksi adalah anabolisme dan katabolisme, ya. Jadi, anabolisme memerlukan energi, Sementara katabolisme menghasilkan energi ya. Ya, Untuk mengatasi keadaan nelayan B Dengan seheran IV dari Nelayan Almas mengalami dehidrasi B ini koma Karena Dia terapung di laut dan tiga ya, hari Minum air hujan yang ditampung di piring Tidak makan, nelayan B tidak tahan haus berkali -kali minum Namun tidak hilang Bahkan pada hari ke-2 B mulai gelisah Kesan menurun halusinasi ya. Hari ketiga mulai tidak sadar. Ya, ini osmolaritas 800 eh, sampai 2400 karena garamnya tinggi. Jadi kita butuhkan hipotonic ya. Menetralkan hipertonik tadi. Fungsi utama stress gas exchange di parapar paru bergantung pada alveolar ventilation ya. Ya, minute and ventilation. Respiratory, ini gas exchange. Ya. Alveolar ventilation ini total amount ya, udara yang masuk keluar masuk ya, sistem respirasi per menit ya. Over ventilation itu berapa banyak udara masuk ke bagian sistem respirasi yang bertukar. Pak Nunci, uh, epigastric pain ya, minum obat PPI, ya. omeprazole tuh, contohnya fisiologis tipe membran saluran transport primary active transport. Nah, ini ya. Yeah. Sensasi somestesia itu suhu ya. Yeah. Ya, yeah. somestesia somatik ya, somatik ya, Extraseptic dan ya. Lalu hormon tiroid uh, Profil hormon t Di wanita hamil yang sehat Itu Kalau tempat 4 Haju serum bebasnya meningkatnya German negative feedback FSH Inhibin ya sekresi negative feedback Enzyme inhibin dari sel granulosa ciri respiratory zone, itu resistensi tinggi to ya. so, decrease s resistance increase area otak untuk sensasi somesthesia sulcus centralis ya. somesthesia itu kesadaran akar rasa atau sensasi laba, nyeri temperatur tekanan dan vibrasi atau getaran di mana ya. sel perubahan ovarium saat menstruasi terhitu hari keempat keenam itu follicular phase ya. ya dia ke 4 sampai keenam ya kebetulan follicular graph length panjang dari titik filament itu A band, ya. nah, take filamen, ya, merah, take filamen, thin filamen, then yang warna merah, -merah tik itu yang biru, ya. Ini function, aset itu diffuse across the synaptic cleft, and binds to estericola reseptor ondul post postsynaptic muscle fiber ini nih ilustrasinya ya post-sinetic reseptor muscle ya. nama zat yang diabsorpsi ke limb vessel itu asam lemak fatty ya. acid ya. lalu penyebab dehidrasi dan lemas kalau kondisi di laut ini tiga hari dia minum air hujan ditampung dipirim tidak makan itu adalah input cairan cukup tapi input kalori yang kurang ya. hemostasis impairment pada collect pain ya. shin bones muscle weakness Stomach upset, feeling filling, depression, kidney stone locked, is ureter. Ya, kemungkinan ini colifin, adanya batu kalsium ya, kemungkinannya. Itu gangguan di endocrine paratiroid ya. Kemungkinan sodium, potassium ya. Stasis ya, yang tergangguan. Hepatermia, yang menjerut ke heat stroke jika hilang kesadaran ya. koma konvulsinya area otak untuk ingatan itu hippocampus ya memory ya long term itu di hippocampus ya stresor yang paling cepat matikan itu hipoksi ya which up the following member voltage? neural voltage, gated, be activated itu minus 70 mili volt ini ya. bagian dalam ya potensial istirahat depolarisasi itu potensial AC membuka pintu akson muatan positif depolarisasi ya. Oke. elektrolit plasma nelayan A, ah, yang tadi katanya minum air hujan tiga hari ya, tapi dan tidak makan, ya. itu normal jadi ya, mas Homeostasis adalah melihara lingkungan stabil internal. Ya. Internal environment. Ya. defisiensi hormon apa? Low natrium, high kalium, love salty food, itu aldosterone dusteran ya. nih. Kenapa? Ya. Karena mencekrisik kaliumnya. Al dusteran absorption sodium in the distal tubule and collecting duct the kidney. Ya. Apa menyebabkan RMB dengan neurologic sehingga koma? Tadi RMB ini tidak tanaus berkali kali minum air laut haus tidak hilang itu hipernatremia ya, guys air laut mengandung garam ada kemungkinan terjadi anion resus negatif body resus positif mengandung anak pertama ini resus negatif wanita resus positif laki-laki jadi anaknya ada resus positif ya tapi di anak pertama itu sehat namun anak kedua ya selanjutnya itu ada antibodi jadi kalau anak pertama aman masih ya tapi anak selanjutnya ini take neurotransmitter Preganglionit, preganglionit parasimpatetik itu serotoninnya, mengubah nilai resistensi perifer itu diameter vaskuler ya. Jadi resistensi itu dipengaruhi oleh jari-jari arteriol, viskositas darah. Ya. Diameter vasokulat lebih cepat untuk berubah maupun diatur ya, melalui obat-obatan. Ya, saya dorong kontraksi jantung resistensi aliran darah. Ya. Kesekan untuk freksi darah terdinding, freksi meningkat, maka tekanan darah meningkat. Terus kalau situasi darah itu, freksi meningkat, tekanan darah meningkat. Ya, itu ya, bagus. Terjadi proses peristaltik. sampai ya. 10 detik. Ya. Oke, ini ditanya ipo akan memperberat dehidrasi. Ya, 132 ya. Itu karena penurunan ekskresi ADH Sehingga ekskresi air oleh ginjal meningkat Fungsi ADH itu untuk retensi cairan Volume cairan interstisial laki-laki 60 kg Jadi cairan interstisial itu Termasuk ke golongan Yang namanya chest, extracellular Extracellular itu bagian dari cairan tubuh Cairan tubuh itu 60 persen ya dari berat total tubuh, jadi 36 kg. Nah, chest ini sepertiganya ya. jadi sepertiga dari cairan tubuh, sepertiga 36 12 ya. Interspecial ini 80 dari chest, 80 kali 12, 20 kali 12 jadi 9,6. Ya, jadi cairan tubuh 60%, ya. intrasel itu 40%, intraselnya ini 20% total cairan tubuh, jadi sepertiga dari cairannya. Sistem neurosensoris Organ khusus untuk deteksi berbagai energi di dalam lingkungan adalah reseptor ya, Reseptor sensoris ke SSP ya. Transducer, pengubah energi dari stimulan menjadi potensial aksi di dalam neuron ya. Ya, Untuk mengatasi kondisi nelayan A larutan nya apaan, lemas, hanya minum sedikit air hujan, jadi berikan yang isotonik ya. Penyebab tersering nyeri di visera tubuh itu trauma mekanik. Pemberian HCT menghambat Na-Natrium Klorida Co-transport itu bersistal, mengakibatkan peningkatan sekresi Na+ oleh ginjal penyelitian benar tentang kongrisaan darah Hb 5,8 menjai kok normal ya, ribu, Hb anemi, menurun, eritrosin 4 juta trombo 110.000, gunung darah ribu, golongan darah B ya. resus positif transfusi darurat, boleh ya golongan darah Oh karena ini ada pucat dan sesak nafas ya. ancaman gagal shock ya populernya Ini belajaran bisa di genus pemeriksaan darah Tuan Adi menunjukkan keadaan ini anemia dan trombositopenia. Anemia karena kurang darah. Trombositopenia kurang dari 250 ribu.